Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Gus, Saya di sini mau tanya, uh, selain sebagai pelajar santri, saya juga sebagai seorang mahasiswi di salah satu universitas di Surabaya, yang saya tanyakan sebagai pemuda milenial, kita semua tahu bagaimana keadaan demokrasi negara Indonesia saat ini. Yang saya tanyakan, bentuk dari khubul waton minal iman khubul waton di sini bolehkah saya sebagai seorang mahasiswi menyuarakan pendapat saya berjuang bentuk ijtihad demi keadilan berupa demonstrasi mohon <tik> punten yang saya tanyakan di sini bagaimana menurut Gus apakah saya melakukan demonstrasi ini sudah baik atau sangat baik atau mungkin perlu dikasih kembali terima kasih yeah. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh hubungan antara demonstrasi dan hubbul wadon minal iman <avana> huh? oh iya hubbul wadon minal iman Moga-gus. bismillahirrahmanirrahim ini benar-benar alih dong gini kan e, demonstrasi itu kan makna pokoknya itu kan apa memperlihatkan makanya demonstrasi kekuatan maknanya ya show ya, memperlihatkan satu apa? kekuatan sehingga kalau dalam Islam itu ya fleksibel asal itu tidak merugikan orang lain tidak anarkis, tidak mandarat bagi kelompok lain tentu boleh bahkan kalau kalau tidak apa menyuarakan suara kita tentu dengan cara-cara yang tetap Islami ya itu malah kita disalahkan, karena berarti tidak ikut bertanggung jawab terhadap proses bernegara. Tapi tentu disuarakan secara-secara secara konstitusional dan secara baik. Kemarin pas demo di Jogja yang ramai itu, masalah ranjangan KUH itu rektornya, rektor UI juga ketemu saya pamit, Gus, mau demo ya, ya tapi yang baik dan sopan <laughs> karena begini ya. Di Qur'an itu ada ayat ar. Jadi kekuatan manapun itu harus dikontrol Tentu kontrol itu macam-macam Tapi tentu saya ulang lagi, jangan anarki, jangan melakukan sesuatu yang kontraproduktif Jadi menurut saya saya pernah ditanya Gus kalau pemerintah itu didukung 90% rakyatnya bagus enggak? Ya bagus berarti uh, presidennya hebat didukung mayoritas rakyat kalau hanya 55 ya bagus. Presidennya biar tahu biar hati-hati karena dipilih separuh lebih sedikit. Kok bagus semua? Ya, ma, harapan kita sama. Wah, semuanya baik semua. Kata saya gitu. Jadi susahnya apa sih kita melihat suatu itu? Asal agama ini kan gampang. Asal damai tuh itu baik. Asal gak syariat itu baik. ini malam yakun Jadi demo itu bukan. Nah, kalau demo yang diharamkan Sebagian fatwanya ulama tentu yang maknanya yang anarkis kalau yang dihalalkan tentu maknanya yang ter tertim Itu biasa dalam hukum fikih. Rasulullah menghentikan A, makmalnya seperti ini Rasulullah menghentikan B, makmalnya seperti ini Karena kadang menghentikannya Nabi cara doir itu berlawanan Misalnya Nabi ditanya, amal paling baik apa ya Rasulullah? Nyarutang gitu Karena biasa yang ngemplang mungkin yang tanya itu tukang. Tapi kadang Nabi jawab birul waliden Kadang jawab as -salat di diawali waktiha karena penanyaannya ini beda. Gimana? Setahun nggak tahu atau sholat, <laughs> <atas> sholat kata. <laughs> kan gitu. Jadi ini penting saya utarakan karena zaman Nabi itu ya ya biasa Nabi misalnya ngendikan sesuatu itu. Terus ada juga sahabat yang yang memperlihatkan pendapatnya, tapi dengan niat bantah. Masuk itu dalam dalam tarikh. Saya beri contoh yang masuk itu. Nabi pernah sholat dua hari itu dua rokaat sebagian riwayat mengatakan asar, tapi yang eh, yang lebih kuat itu yuhur setelah dua rakaat Nabi sholat itu akadiri sahabat, sahabat-sahabat papan atas sudah ada yang ngentikan, karena mereka sopan semua, tahu etikal setelah Nabi pulang, sudah dekat pintu ada sahabat yang berdiri Ya Rasulullah, aku siroti itu amnasita, ini sholat model kosor apa engkau lupa? tapi sahabat yang gak tanya, ini niatnya malah lebih agak-agak buruk baguslah kalau sholat terbaru dua, berarti besok ya dua Pakai teori nasamanso berarti hukum itu pakai yang ter, terbaru. Jadi gayanya tidak tanya tapi lebih sama mungkin yang setuju undang-undang tadi ya tentang rumah tangga kalau istri nggak mau dikumpul tetap dipaksa nanti suaminya bisa dilaporkan ke pengadilan gitu. Saya pasti mikir saya bukan masalah pengadilannya pasti istrinya cantik. Kalau jelek kan nggak mungkin dipaksa. Ini ketularan berpikir tuh ya, ya, ya, ya, ya, ya. jadi tak pikir lucunya saja bukan pikir serius ketularannya sudah ketularannya karena keburukan itu mudah nular <laughs> akhirnya Nabi kembali lagi enggak dari kalam yakun semua itu enggak terjadi tapi Nabi sebagai orang yang sangat ya sebenarnya enggak boleh dibasakan sangat demokratis sangat bijak Nabi kembali lagi ke mimbar tersetanya apa betul yang dikatakan dilihatin tadi? Kata sahabat semua, betul ya Rasulullah, tadi engkau sholat hanya dua rokaat. Nabi kemudian takbir lagi, meneruskan dua rokaat, tersalah. Artinya, kalau demonstrasi itu dengan makna mengutarakan pendapat dengan cara yang didamin konstitusi, ya itu kan normal-nya saja, enggak ada. Enggak ada masalah. Saya pernah di Bapak itu ada pertanyaan yang benar-benar mengusik saya. Ada orang miskin datang ke Bapak, pak yai jadi umlarat uraina, tadanya ya bu sugu itu umlarat lain lain, itu pas ramadan, kenapa kata bapak, bapak saya itu teman akrabnya gusali itu soalnya ya mau meninggal aja masih gujon, bapak itu gujon terus, kenapa ya, sudah puasa enggak makan buruh orang macul itu kan berat, mau istirahat enggak boleh karena buruh orang, enak jadi wong sugu puasa diam di rumah gini gini terus, terus kata bapak saya, enak wong larat jadi yang itu berat. Kok sakit ya? Esok mangan pecel, awan rawon, nggak sore sidik sate. Jadi yang harus ditinggalkan itu banyak. Nah sampean kan biasa meninggalkan itu semua. Semenjak itu dia, oh iya iya, ngono podo-podo abut. Jadi khasutnya pada orang kaya, terus nggak ada. Nah ini pentingnya ilmu. Jadi pentingnya berdamping tadi. Itu. Setelah diberi jelasan, oh matroni iya, ternyata podo-podo abut. Dia nggak tahu susahnya jadi orang kaya. Ya sama seperti tadi. Ya Isa puasa kerjo gini-gini bujur soto elek. Terus dari yang baju empat cantik semua abot aku. <laughs> Karena harus tinggalkan empat empat yang cantik tadi yang bisa menghidupkan tadi itu. <laughs> nah, itu kan juga demonstrasinya ya, mengutarakan apa yang. Jadi itu saya pikir seperti itu. Ya ini mohon jadi aja. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.